hai guys sekarang kita mau bikin salad buah ya e, buahnya di sini ada semangka kita iris kecil-kecil terus melon saya pakai pir juga terus ada apel juga ya makin banyak buah makin enak kayaknya nah bahan-bahannya saya akan tunjukin ya satu persatu yang ke satu masukin Susu kental manis cukup dua bungkus. Oke, okay. ada nah, masuk. Di sini saya pakai juga susu cairnya. Saya masukin ya. wanginya tegur-tegur ini kan buahnya banyak jadi saya masukin susu cairnya juga banyak ya oke sekarang saya mau masukin mayonisnya sekarang saya pakai mayonis ya oke Oke, kita. masukkan masukin mayonesnya. Ya. Di sini saya pakai mayones agak banyak biar lebih kental ya. Saya tuang. Oke. Okay udah gitu kita coba aduk wow sudah kelihatan kental ya ini kalau misalkan kalian suka yahat bisa ditambahkan yahat kalau misalkan ada yang nggak suka yahat juga nggak apa-apa oh. nggak pakai yahud ya di sini karena saya kurang suka ya, hati dan agak alergi ya. Hati, jadi saya nggak pakai yahud ya, hati, ya. Hmm. nah boleh hmm. tonton ya hmm. ini udah beres ya sekarang saya akan tuangkan ke dalam gelas ini gampang banget ya kan, oh. cara bikinnya jadi kalau usah akan dimakan siang-siang rasanya sembahannya saya mau tambahkan keju. Okay, sudah mirip Oke, udah beres ya. Ini hasilnya. Mari kita santap sama-sama. Oke, makasih.